Seni rupa adalah bidang ilmu yang merupakan cabang dari seni budaya. Seni rupa juga memiliki cabang ilmu yaitu seni rupa murni dan seni rupa Terapan. Dalam dunia pendidikan, seni rupa sangat berpengaruh terutama pada sekolah luar biasa. Di SLB, seni rupa masuk dalam salah satu pelajaran penting yaitu profesional seperti kriya tekstil, kriya kayu, kriya kami kriya batik, dan lainnya. Tujuan pembelajaran profesional yaitu untuk meningkatkan keahlian dalam bidang keterampilan peserta didik untuk bekal hidupnya kelak. Belajar seni rupa di masa pandemi sangat sulit karena dalam seni rupa ada teori dan praktik. Selain itu, seni rupa merupakan keterampilan profesional yang bertujuan menjadikan peserta didik lebih kreatif, inovatif, dan mandiri. Untuk memulai pembelajaran di masa pandemi, guru harus mengenal dulu perangkat apa yang digunakan oleh peserta didik. Bisa dengan penggunaan laptop, penggunaan handphone, atau penggunaan komputer. Sehingga guru bisa menentukan solusi apa yang dapat dijadikan bahan ajar. Bisa dari pembuatan Youtube, atau tidak, melihat rumah belajar, atau pembuatan Google Classroom, dan lainnya sehingga pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Pembelajaran pada masa COVID-19, yaitu kita mengenal dengan pembelajaran jarak jauh, dan untuk sekarang ini kita sudah memasuki pembelajaran tatap muka terbatas. Seperti kita ketahui, pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang digunakan oleh sekolah di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran online di mana peserta didik dan guru tidak ada dalam satu ruangan Dalam persiapan pembelajaran jarak jauh Untuk memfasilitasi peserta didik dalam belajar Guru harus mulai bergerak membuat kelas online Seperti dengan penggunaan Google Classroom WhatsApp group Dan membuat video pembelajaran yang dibuat sendiri Sehingga guru mampu mengetahui tahapan pembelajaran Yang dilakukan oleh peserta didik di rumah Setelah membuat kelas online Guru harus mulai membuat video pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh, guru harus membuat video pembelajaran sebagai bahan belajar Supaya menjadi tontonan edukatif bagi peserta didik Pembuatan video pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan dan kekhususan peserta didik Seperti menggunakan teks di dalam video atau menambahkan penerjemah bahasa isyarat di pojok kanan video Sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik Tetap muka terbatas merupakan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik di sekolah dengan jumlah peserta didik 50% atau dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan arahan dinas pendidikan setempat, mengingat setiap daerah mempunyai level COVID yang berbeda-beda. Pandemi belum berakhir, pembelajaran harus tetap berlangsung. Dengan ini, maka tindak lanjut yang saya lakukan adalah terus Berjuang dan terus memberikan tontonan yang baik bagi peserta didik, dan juga tetap mengarahkan peserta didik untuk terus berkreativitas dimanapun dan kapanpun, sehingga peserta didik dapat mandiri dan dapat terus berkarya, dan pada pelaksanaan PTMT maka blended learning tetap akan saya lakukan sehingga keterbatasan bukan batasan lagi baik itu dari segi kehususan atau dari sisi pandemi Covid-19 dan saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan video ini semoga Semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan agar pendidikan kita terus maju. Terima kasih.